Selamat siang teman-teman semua yuk kita bikin acara sama-sama ya. Ini timun kecil udah saya cuci bersih ya Ini ada lemon Tahun 5-000 Siang Hongkong Lacau Tahu Bawang putih Ada match Tahu di ini aman menyalakan Yuk kita bikin sama-sama kita sedarkan pas kecil dan ciam kau gula pasir siang yuk jangan lupa Kita potong-potong. Gue t referred itu Kita yang membawa si tipis-tipis ya dua hari sekali bikin, atau bikin itu Kemudian kita kasih garam, ini garam, dua sendok, dua sendok kecil. boleh dicoba enggak di tunggu 5 menit biar ini ya, ya kita siapkan ini capek udah aku cuci ayo buruan masak masak sama-sama biar selesai mbak ini capeknya satu, ini enggak pedes soalnya kalau pedes cuma sepau aja aku bikin acara dulu baru masak ini bawang putihnya kita cincang ya udah, Mbak Zaino, kasih ya, udah hadir ya Nah, ini kecil-kecil, aku ambil empat biji ya. Kalau besar-besar segini, itu dua biji juga cukup. kita pekos dengan petang-petang ini yang kecil terlalu keras kalau yang besar oh, ini bijinya jangan dibuang taruh ya campur aja sama bijinya udah kalau enggak kita Takut cuci dua kali. kalau kita cuci bersih dan kita segin dulu. Eh, nah, asin. Ini capet. Campur tipis nice. kita campurnya. dan ini lemonnya kita masukin juga Bula pasir, cukup manis karena manis ini kau kita taruh secukupnya kemudian ini minyak wijen jangan lupa secukupnya dua puluh sendok kecil dua Kita cobain dulu ya kurang apa bisa bisa ditambah lagi kurang gula. ada masalah. kita di biarkan dinas dan saran hello friend i'm good how <laughs> <Ubu Inggrisih>. are <laughs> Thank you very much, friend. Kita parut di plastik, bungkus, kemudian kita masukin di kulkas ya. Makannya nanti siang dingin dingin. And terima kasih buat teman-teman semua yang mudah, ikutin. udah ikutin video aku ya. Terima kasih ada dukungan kalian sama selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh